Saat harimu berasa kelabu, tetap ada yang bikin harimu seru. Teman-teman yang menghibur, yang bisa bikin ketawa lepas tanpa beban. Pantau menyebut mereka, pejuang keseruan. Bikin hari yang seru, lebih berasa. Kita perlu teman-teman yang seru, yang bikin hari-hari kita lebih seru dan berwarna. Fanta, bikin seru, lebih berasa. Fanta Orange baru, kaya vitamin C, lebih berasa.